Hey, wish you all the best. Jangan hanya bicara Ku tak perlu kata-kata Ku -kata, mengerti yang kau rasakan Karena ku hanya butuh Sebaru hatimu Baru hatimu Di jalan hidupku Untuk buatku bahagia